Nelayan di pesisir muara gembong mendesak pemerintah untuk menertibkan kapal besar yang kerap menggunakan pukat harimau untuk mencari ikan. Soalnya selain membuat tangkapan ikan nelayan berkurang, pukat harimau membuat laut rusak. Salah seorang nelayan mengatakan sejak adanya kapal besar, karang di perairan menjadi rusak. Itu karena kapal besar tersebut menggunakan pukat harimau. Eh tapi tunggu dulu, sebelum melanjutkan ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan like-nya ya. Selain menghasilkan ikan dalam jumlah besar, Bukat Harimau pun merusak karang di dasar laut. Apalagi kapal itu kerap mencari ikan di perairan dangkal. Kapal-kapal itu, beberapa ada yang berasal dari perairan Jakarta Utara, adapun kapal lain yang berasal dari Sumatera. Akibat banyaknya kapal besar tersebut, tangkapan ikan menurun drastis. Dalam sekali melaut, dia hanya bisa mendapatkan ikan sekitar 10-20 kg, padahal biasanya mereka bisa mendapatkan ikan hingga satu kuintal per kapal. Dalam sekali melaut, ia berharap keberadaan kapal besar ini bisa segera ditertibkan, seperti yang dilakukan pemerintah beberapa tahun lalu. Soalnya dengan kemampuannya kapal, seharusnya mereka mencari ikan di perairan yang jauh dari pantai. Apalagi selain menghabiskan hasil tangkapan nelayan, kapal besar itu pun merusak karang di sekitar pantai pun karena pukat harimau yang mereka gunakan. Menurut dia, keberadaan kapal besar pengguna pukat harimau ini sebenarnya sempat ditertibkan ketika zaman Menteri Kelautan dan perikanan Susi Pujia Suti. Ketika itu tidak ada kapal yang berani memasuki perairan dan menangkap ikan, dengan menggunakan pukat harimau. Namun setelah Menteri Susi lengser banyak lagi kapal besar pencari ikan. Nelain-lainnya mengatakan keberadaan kapal besar itu telah terjadi sejak beberapa tahun terakhir. Tidak hanya satu, ada lebih dari 50 kapal besar yang saban hari berjejer di perairan Dangkal Muara Gembong. Ia mengatakan kapal-kapal besar itu biasanya sudah memasuki perairan Muara Gembong sejak malam hingga siang hari. Tidak jarang mereka pun memasuki perairan dangkal yang menjadi tempat nelayan mencari ikan. Keberadaan kapal besar menjadi hal yang dikeluhkan para nelayan pada pejabat Bupati Bekasi saat berkunjung ke Muara Gembong. Terkait sejumlah keluhan tersebut, pejabat Bupati Bekasi mengatakan telah melaporkannya ke Dinas Kelautan Jawa Barat. Pasalnya persoalan laut kini telah menjadi kewenangan pemerintah di tingkat provinsi dan pusat. Kedatian demikian, ia menegaskan akan terus mengawal usulan nelayan agar bisa segera direalisasikan. Nah, semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian semua ya. Jangan lupa untuk tuliskan komentar kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Terima kasih dan sampai jumpa.